Ini kita yang Cok Arab Saudi Kamar itu saya Ini akan otw Eh, itu yang 5 till the <tell> enemy reaches Tenang seperti sebuah puisi Tetapi membara di dalam hati Oh. Ya ampun, betul -betul. Tenang seperti sebuah puisi Tetapi menang, menang, menang, menang, Mana dah Seluruh bagian tubuhmu Adalah titik lemahmu Terusukan untuk menghentikanku Oh, it's not ready Tunggu saya Tunggu saya yang berdiri motor. mereka tanah. Yang Kematian An -an -an -an. akan kemas <tuk> sekalipun ngepres tuh kucar kacir ini. Ini, <tuk pahitra> kucar kacir <tuk pahitra> Seluruh bagian tubuh adalah titik lemah. Kau benda tekar di bed. Anjing keluar, cowok setengah jam di brush posisi bangke di handap aku langsung kabur men jadi tadi seriusan anjing lain, nang betenang negeri tenang betenang Gila, kan eh, nah, Anjir, kan. kan Dukan untuk kalau siapa kalau siapa kalau siapa kalau siapa cadol doang Whoa, seperti sebuah puisi, tetapi <.hhhh>... kembali oh, seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. tidak ada yang menakutiku, kecemburian sekalipun. baliknya enak enggak dah <tuk> seluruh bagian tubuhmu adalah titik lemahmu enggak okay. ada yang ayo nembuskan medila ayo nembuskan medila mesuk kesen cima Ayo aeng aeng gajeun pae eh pae. Main seperti di bawah dia. Ya, tah. dibawa kumpul lima. Sudah di mana ngelock itu ya ya? Yang, yang plus 10 Yang ke-16 aja Langis, coba enggak <tuk> <Cuma> gede, <tuk> Pak, ya? Hah?